assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya mancing di kali kali ini kita mancing di kali sini spot-spot sini semoga ada cintanya Oke kita sudah pasang satu semoga ada ada makan Mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dapat Mas Bro. Alhamdulillah akan wader. eh lanjut Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim Mas Bro, dapat Mas Bro. Wih, mantap. Kan keting. Ih, eh, lanjut lagi. Dimakan Mas Bro. Kita pindah lagi buat Uh, dapat Mas Bro. ikan keteng waduh lanjut oke bosku berhubung waktunya sudah sore kita hidup videonya ikannya belum banyak ya kita jumpa di lain waktu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap